Halo teman-teman selamat datang dan berjumpa lagi bersama kami di Langkah Kenten Dan kali ini kita akan snorkeling Ayo ikuti kami terus ya teman-teman We enjoy friends Pulau Pahawang merupakan salah satu objek wisata bahari Indonesia yang terletak di Kabupaten Pesawaran Lampung, tepatnya di Kecamatan Punduh Pidadah, Kabupaten Pesawaran. Pulau yang memiliki keindahan alam luar biasa dengan lautnya, yang sangat cantik dan cocok juga bagi para pecinta skin diving atau snorkeling, free diving dan diving serta tidak lupa juga ada terumbu karang yang cantik dan ikan-ikan lucu yang berada di Pulau Pahawang. Lumayan lah bang ya, ya. tinggal dia edit. <laughs> Selamat datang di Pulau Pahawang, itulah yang tertulis dan di sini pantainya sangat indah sekali teman-teman karena cuacanya sangat bagus dan mendukung kita untuk snorkeling pada hari ini. Tak butuh waktu lama dan kita bergegas mengambil alat untuk snorkeling dan di sini terlihat banyak ikan-ikan kecil dan tulisan Pesona Indonesia. Sangat bagus sekali teman-teman dan bagi teman-teman yang belum pernah ke sini mari kita coba karena tempatnya sangat bagus dan indah. Pesona Indonesia Pahawang sangat mantap teman-teman. Welcome Pahawang Island Itulah kata sambutan Untuk kita para Nugling yang Menyelam ke dasar Laut Dan dasarnya tidak terlalu Dalam teman-teman Jadi di sini kita butuh Waktu lukur nafas Seberapa tahan teman-teman Jadi kita menggunakan Kamera gopro Supaya bisa mengambil video Dan foto Melalui kamera Google, dan inilah beberapa potret pada saat kita menyelam di dasar laut, terlihat ada ikan. Bagi teman yang belum mencoba bisa ke sini dan tempatnya sangat bagus dan menarik. teman, -teman. sangat luar biasa. Dan di sini sangat ramai pengunjung. Apalagi pada hari weekend, teman-teman. Di sini terlihat jernih sekali airnya, teman-teman. Jadi sangat mantap, pokoknya teman-teman. Ikan Nemo, ikan biru atau lebih dikenal dengan sebutan ikan Barut adalah ikan dari anak suku dalam suku Poma Pomacentridae. Ada 28 spesies yang biasa dikenali. Salah satunya adalah genus Premnas, sementara sisanya termasuk dalam genus Amphiprion. ikan nemo kini menjadi ikan hias yang sangat populer. Ikan hias primadona ekspor ini membuat banyak pencinta ikan hias rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Termasuk para pencinta ikan hias di seluruh Indonesia. karena kepulerannya lewat film Hollywood finding Nemo menjadikan ikan Nemo menjadi salah satu komunitas penilai ekonomi tinggi ya teman-teman sambutan ikan yang sangat banyak sekali memenangkan hati dan bisa membuat kita gembira teman-teman usahakan bagi teman-teman yang mau menyelam menggunakan alat yang lengkap dan yang paling penting bisa menyelam dan berenang ya teman-teman karena di sini yang paling penting faktor keamanan supaya lancar dalam kegiatan. Pulau Pawang Island dan inilah tempat yang sangat bagus dan menarik terus kita teman-teman dan selamat jalan dari Pulau Pahawang Bergegas pulang, teman-teman, dan waktu juga sudah. 10 sore teman-teman dan cuacanya juga sedikit berusung. Jangan lupa nanti like, komen dan subscribe. Terakhir nyalakan loncengnya teman-teman. Terima kasih sudah bersama kami di Langga, Kenten.